Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman Nah kembali lagi dengan Mbak Rahayu. Mari kita belajar bersama-sama Tentang bilangan cacah 5-10 Kalian kemarin kan sudah mengenal Bilangan cacah 1-4 Lalu, kita akan melanjutkan ke bilangan cacah 5 sampai 10. Lalu, eh, bilangan cacah itu apa sih? Nah, bilangan cacah adalah bilangan asli. Jadi, antara 1 sampai 99 itu disebut bilangan asli atau bilangan cacah. Mau tahu gimana? Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ayo, kalau sudah begini, berarti namanya bilangan 5. L, l i m a, -M -A Nama bilangannya 5. Lambang bilangannya seperti ini. Pertama itu harus ada kayak seret, terus ada eh, bundar, kayak seperti perut, lalu di atasnya ada panjang seperti itu. Contohnya ada bola, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Aku punya lima bola. Itu. Mari kita lanjut. Yeah. Uh. Selanjutnya adalah bilangan seperti ini. Kayak ada perutnya, tapi perutnya penuh. Tadi kan, uh, itunya ada... Di atasnya ada garisnya, ini gak ada garisnya Nama bilangannya adalah e -6. E 6 Nama bilangannya e 6 Bentuknya seperti yang ada di kotak warna biru itu Ya, contohnya ini ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, tulis di kolom komentar atau tulis di buku kalian ini ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, nama benda ini adalah raket. Aku punya enam raket. Aku punya enam raket. Ya, itu contohnya. Selanjutnya. Seperti ini. Ada garis lurus. Lalu di belakangnya ada garis rada bengkok. Eh, rada kayak miring. Nama bilangannya adalah 7. T U T J U H 7. Ini. Sepeda contohnya Kira-kira ada berapa ya sepedanya Mari kita lihat Yang ini sudah ada satu Mari kita hitung ya satu, Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sepedanya ada tujuh Aku punya tujuh sepeda. Lanjut ya. Bentuknya seperti lingkaran yang bersusun atau lingkaran ditumpuk. Nama bilangannya adalah delapan. D, E, D, L, A, L, -A -P, -A P, A, N. Delapan. Contohnya, ini ada bola lagi. Ayo mari kita hitung apakah bolanya sama dengan tadi. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bolanya ada delapan Kalimatnya Kakak membeli delapan bola Paham anak-anak? Mari kita lanjut Selanjutnya Seperti ada lingkaran di atasnya Tapi di bawahnya Lingkarannya tidak penuh Alias cuma ada kayak garis red gitu Nama bilangannya adalah 9 s e m b i b r a l a n Sembilan Ini aku punya kaos tangan Mari kita lihat ada berapa Ini ada satu Dua Tiga Empat Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan kaos tangan. Mbak Rahayu membeli sembilan kaos tangan. Mari kita lanjut ya. Selanjutnya, seperti garis dan seperti lingkaran Kira-kira apa ya nama bilangan ini? Ayo, yang masih ingat silakan tulis di bukunya masing-masing Mari kita lihat, nama bilangan ini adalah 10 s e p u -P -U, -L u l u h 10 Contohnya apa ya? ah ternyata topi. Kita hitung bersama-sama. Apakah topinya ada 10? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, 10. Topinya ada 10. Contohnya, Mas Fakeh membeli 10 topi. sudah Kita sudah mengenal bilangan 5 sampai 10. Ayo mari kita berhitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 Yeay, kita sudah Belajar bilangan cacah 1 sampai 10 Kalau anak-anak kelas satu Harus sudah bisa ingat Semuanya dan harus bisa Menulisnya Siap Selesai pelajaran Hari ini, terima kasih Anak-anak Terima kasih teman-teman, semoga Video ini bermanfaat Dan Semoga bisa menambah pengetahuan dan juga tambahan pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih yang telah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.